Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Let's love. dimanapun anda berada Kembali lagi di VATV hadir Untuk memberikan kabar terbaru Kabar baik dan pasnya vitamin bahagia Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Pilar Sebelumnya para sahabat Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini Persahabat yang kita lihat sini ada cidukan keluarga cemana yang apa-apa selalu kembaran persahabat Dimulai tentunya dari mendorong motor nih persahabat Lesti, Papa Bilar, dan L emang luar biasa Keluarga yang harmonis, keluarga bahagia Keluarga cemana yang kalau apa-apa itu selalu kembaran Masya Allah Hingga kalimat komentar pun memang banyak juga diberikan Di antaranya persahabat dari akun Rianti3352 salut sama admin, fanbase Leslar Canggih-canggih buat kompilasi foto dan video yang punya kesamaan dan korelasi Bravo, semangat terus admin karena sangat menghibur Wah, Masya Allah, ini dukungan dan support yang luar biasa Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Winca Winarni mengatakan, lihat yang begini aja, sudah happy banget Mereka itu emang kembar tiga Aduh, Masya Allah, emang selalu saja aksinya buat warga Konoha happy Ini yang selalu membuat kita bangga, kagum dengan Laster Family Kemudian, juga bersahabat selanjutnya. Terbaru dari Bunda Lesti, merasa akhirnya mengunggah video ini momen ketika syuting model video klip lagu barunya Bunda Lesti. Insan biasa begitu banyak yang mensupport Leslar di acara syuting kemarin. Kita lihat Bunda Lesti kejar begitu cantik. Aduh, makin gak sabar banget ya melihat dan menyaksikan lagu barunya Bunda Lesti Keciora Apalagi, ya selalu saja membuat kita happy dengan apa yang dilakukan oleh Leslar. Kali ini, Bunda Lesti persahabat ya, lagi tentunya mempromosikan tentunya brand dan pastinya seluruh yang mensupport idola kesayangan kita ini di acara syuting single barunya Lesti kemarin. Nih, tuh, lihat disuguhkan tentunya kekiutan Leslar yang selalu membuat kita bahagia pastinya. Kita simak juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh Bunda Lesti Lengkapi hari-harimu bersama Mamadis Kitchen di sela sela kesibukan aku makin bersemangat untuk kerja karena aku ditemani makanan yang enak dari Mamadis Kitchen. Yuk langsung aja cobain masakan Mamadis, katanya tuh persahabat Leslar aja pesennya langsung dari Mamadis ya. Ini ya tentunya. Luar biasa kebahagiaan dan pastinya kebanggaan buat keluarga Konoha Kita lihat persahabat di kalimat komentar Memang banyak juga tentunya tanggapan yang diberikan Diantarin dari akun fatinya Leslar mengatakan Masya Allah saking enak sampai gitu ya ekspresi Papa Bilar Ada juga tanggapan lain dari akun UMDN Masya Allah mudah Les selalu bersama keluarga kecilnya dan sehat semuanya Amin ya Allah Begitu banyak doa baik Begitu banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar family. Dan mudah-mudahan juga persahabat kita mendapatkan ciri terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti, dan Rizky Bilan. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih.